teman-teman, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan salam sadi di sini dalam kawan jaya teman-teman, semoga kita semua tetap dalam imban rahmat dan imban Allah subhanahu wa ta'ala uh, pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas adalah dua uh, tang amper ini ini tang amper murah meriah yang menu-menunya lumayan banyak seperti itu dan karena ini fusi khususnya adalah tang amper Jadi eh, Penggunaannya Yang sering dipakai Di sekitar sini Sekitar arus ya Arus AC seperti itu Atau arus eh, Dari tegangan bola balik Walaupun ini juga bisa untuk Mengukur eh, Tegangan AC seperti ini DC tegangan DC ya maksimalnya 1000 eh, volt ini kan DC kan seperti itu kemudian untuk mengukur kontinuitas ya hambatan seperti itu dan juga ini berfungsi untuk mengukur hambatan walaupun ada tulisannya external unit seperti itu jadi nanti yang external unit ini masuk ke sini teman-teman Oke, yang akan kami lakukan di sini adalah membandingkan ya. Ini seperti saudara kembar, tapi eh, keluar dari rahim yang berbeda atau dari pabrik yang berbeda. Ini yang ini yang sebelah merek, mereknya Tuff yang ini Winner. Yang mana yang terbaik kita akan cek ya. Kalau dari tampilan, tidak ada bedanya sih seperti itu. Bahkan ini ukurannya sama, oh kan? persis ini cuma mungkin yang sedikit berbeda itu dalamannya kalau teman-teman ingin melihat dalamannya teman-teman bisa lihat di video kami satu sebelumnya yang kami bongkar ini dua ya kami bongkar seperti itu oke okay. nah sebetulnya ya mungkin ini uh, dari pabrik yang sama cuma nanti dikemas oleh uh, supplier atau distributor berbeda seperti itu kenapa? karena IC-nya juga uh, kalau nggak salah ini DT266. DT266. 266 ya, 266 266. Baik di Winner maupun Taqfer itu semuanya 266. Oke. Okay. Sama ini. With 200 option. Ada 261 pilihan kalau nggak salah atau option. Ya. Yeah. Sampai 500 volt dan arus maksimalnya sampai 1000 ampere seperti itu, jadi ini eh, cukup memadailah menurut saya. Seperti itu, nah, kita akan cek apakah ini eh, fungsinya sama. Ya. Bahkan, testernya saya ambil satu tester ya, seperti itu. Tombol hurufnya sama ya, sebelah kanan juga. Kita akan cek di kontinuitas seperti itu. Apakah sama? Ya, nilainya sekian, bunyinya seperti itu. Kemudian, yang sebelah sini, kontinuitasnya oke. Ini kom, cuma ini bedanya, kan, yang sini kuning yang sini eh, hitam eh, atau putih seperti itu hanya itu bedanya sih ya buzzernya kurang lebih sama teman-teman bunyinya seperti ini juga di pembacaannya sama kurang lebih ya kita akan cek di eh, hambatan seperti itu ini tidak perlu kalibrasi tapi apakah bisa menampilkan sesuatu yang sama. Oke. Okay. Ada uh, satu resistor 10k ini ya. Kita cek. Ini maksimalnya yang sebelah sini 20k seperti itu atau puluhan kilo. Oke, okay, 9,7 sekian. Yang di sini apakah sama? Cuma ada sedikit perbedaan mungkin jadi ya Ininya Kita cek tadi 9,7 Ya 9,78 Sama juga, juga ya persis padahal ya teman-teman ya Bahkan persis Kemudian untuk tegangan DC Ya tegangan DC Apakah tetap sama? Kita ukur. Ini 12 volt ya ini ya. Apakah menunjukkan walaupun di sini high voltage seperti itu, kita akan ukur. Tuh, nyala. 12 ya, teman-teman bisa -teman. lihat sendiri 12. berdiriikan biar kelihatan 12 ya oke okay, 12 13 ya 12 12, sampai 13 begitu tampil yang terendah 12 Apakah yang ini juga sama seperti itu Apakah ada masalah Sepuluh Ya mungkin ada segi perbedaan ya Wajar ya seperti itu Tapi sama-sama menunjukkan ini ya Melihat tegangan Mungkin lebih Hambatan dalamnya mungkin lebih besar yang ini Seperti itu Oke Hambatan dalamnya lebih besar yang ini Insyaallah Daripada yang ini atau mungkin karena kenoknya kurang pas, seperti itu oke? Okay? Dan ini sama-sama juga uh, Bisa mengukur hambatan Ini ya, hambatan yang tinggi, seperti itu Sampai 2000 uh, Mega Ohm Atau sama dengan uh, atasnya Mega itu Giga, 2 Giga Ohm oh, Sampai 2 Giga Ohm Hambatannya, oke okay? Lalu bagaimana dengan kita langsung ya langsung ke yang arus seperti itu bagaimana kalau ini digunakan untuk mengukur arus oke okay. kita akan uh, masukkan ke sini sama-sama masukkan sini teman-teman kita akan gunakan ini kelihatan ya Oke, tunggu kurang harus ya, seperti ini untuk bebannya. Eh, kami akan menggunakan bor tangan ini. Mungkin bor tangannya sebagian besar tidak kelihatan di sini. Apakah bisa menunjukkan angka yang sama atau setidaknya mirip? Atau ada salah satu yang tidak bisa seperti itu? Saya taruh di sini. Oke. Satu kabel ya yang dimasukkan ya, seperti itu caranya. Oke, sebelah Oke. Yang sebelah kiri sedikit terlambat ya seperti itu. Tapi tidak masalah kayaknya ya. Oh, sebelas ya tadi ya. Ini 0,1 ampere, teman-teman. lagi ya ini tadi 0, sekian ampere 14 ya tarikan awalnya apakah karena posisinya berbeda kita cek ini sebelah sini ini sebelah sini gitu ya tes lagi so, anda Oke, lagi teman-teman Mungkin ininya kurang pas Paskan dulu Oke okay, lagi ya Posisi juga ngaruh berarti ya Ya, cenderung sama sekarang ya Berarti memang lebih peka yang ini menurut saya sih. Karena lonjakan awalnya ini e, ngedetek ya di posisi yang ini. Kita tukar lagi posisinya. Apakah karena posisi atau apa? Kita taruh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cek lagi. Oh, tidak. Mungkin karena tadi Penempatannya Seperti itu Oke. Ini cenderung memperlihatkan lonjakan awal ya. Oh sama kurang lebih teman-teman Ya e, Tidak jauh beda teman-teman ya. Sama ya Cuma yang ini Kadang-kadang ya Memperlihatkan nilai negatifnya Seperti itu Kalau ini Menurut saya lebih bersih seperti itu. Dan hotnya juga sama. Oke ya, ini review dua uh, antang ampere ya. Yang serupa tapi tidak sama seperti itu. Oke ya, teman-teman. Uh, cukup sekian dari kami. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dunia era. Buat teman-teman semua. Kami mengakhiri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.